Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak.